Oke, okay. coba diceritakan lagi bagaimana keluhannya. Untuk podcast, kali ini uh, sebelumnya, sebelum menikah itu pernah bermimpi, didatangi cowok. Tuh. Didatangi cowok? Iya. Uh, nikahnya kapan? Nikahnya tahun 2020. Sudah dua tahun? Hmm. Sudah punya anak? Belum. Oke, okay. sebelum menikah, didatangi mimpi, didatangi cowok. Berapa lama sebelum nikah tuh? Hmm, selama setahun kayak waktu sebelum menikah. Oh, setahun itu didatangi laki-laki terus? Hmm. Walaupun wajahnya itu baru-baru menikah, aku nanti nanti, nanti, nanti nanti. Datang tuh maksudnya gimana? Hmm, eh, ngajak berhubungan. berhubungan? Kalau mimpi laki-laki itu selalu ngajak berhubungan? Hmm. Selalu. Selalu? Setiap malam kami mimpinya? Kayak seminggu sebulan, sekaligus Oh, enggak agak tiap malam gitu ya? Tiap malam Kok siang juga, Masya Allah Nah, lalu? Lalu uh, pas menikah juga masih di masih didatangin seperti itu Setelah menikah apakah makin sering atau berkurang atau sama aja? Hmm, kalau ke sini sih enggak, enggak sih Kayak pas awal-awal uh, tuh masih sering itu Pak Ustaz awal-awal nikah kesini tuh udah jarang, cuman tuh ada masih. gitu hmm. pun kemarin uh, ya. sebelum rukiah yang itu juga pernah sebelum rukiah tiga hari yang lalu tuh masih didatangi pas tidur siang. 3 hari yang lalu rukiah di mana? di rumah pamannya kawan. di mana di Pontianak? Di Pontianak juga di mana? Pangeran Taksu Dia manggil orang rumah. Ya? Oh. Waktu itu di Rukiah ada reaksi enggak? Nah? Di, kan? di ulati. Ya. Terus? Terus uh, ketika misalnya pak, ketika sudah, apa, kayak mimpi seperti itu, tuh, bawang -bawang itu sini. Di perut bagian bawah. Hmm. Mimpinya itu berhubungan itu kan? Ya. Nah, setelah rukyah tiga hari yang kemarin Eh, waktu rukyah cuma sakit di ulu hati? Iya Nggak ada muntah misalnya Oh, enggak ada muntah, cuma ke rumah kayak ngeluarkan sendawa juga. Sendawa Setelah di Rukiah, ya, apakah masih mimpi didatangi lagi-lagi? Belum, tapi Nggak ada Nggak ada hmm. Udah di Rukiah, ya. kenapa aja daftar dengan saya lagi? Gue minta banyak nanya Oh, bisa gitu Oh sebenarnya udah daftar dengan saya dulu, ah, lebih dahulu dulu. cuman kemarin tuh Dia ditawarin ngarekan, gitu. Oh, nggak enak gak mau nolaknya ya oh. Oh, yalah syukurlah. lah tiga hari yang lalu kan lebih awal itulah antrian pasien tuh banyak hmm. kalau pasien tuh daftar sekarang dikiranya sekarang juga. sekarang juga atau pagi daftar siang langsung rugi atau enggak padahal enggak kayak gitu karena antrian pasien itu banyak setelah tiga hari yang lalu di rukiah tidak pernah belum belum ada lagi didatangi mimpi didatangi oh iya kalau selain didat mimpi didatangi laki-laki ada nggak mimpi yang lain misalnya mimpi binatang iya, saya sering Sering mimpi ular? Iya. Mana yang paling sering? Mimpi ular atau mimpi laki-laki? Mimpi laki-laki sebabnya kan. Tapi itu kadang ular pun sama ya sebabnya hmm. Tapi lebihnya laki-laki hmm. Kalau ular itu kadang ngejar sair hmm. Ngejar, sair, hmm. sair, ngejar sair. gitu kan? mau Atau mau gigit iya, mau, mau gigit nggak jadi hmm. gitu. Kalau mimpi yang tentang air? Hujan, banjir Mimpi berenang, mimpi kalau tentang ketinggian. Hmm. Oke. Okay. Kalau mimpi api besar jadi, hmm, Api besar. Nah, dari itu kayak naik kayak Kayak hmm, alat berat tuh? Nah, saya, saya di situ di hmm. Oke. Okay. S eh, sebentar sering nggak eh. mimpi, mimpi dapat anak sering Iyi. mimpi dapat Iyi. anak, Misalnya, minta dapat anak, terlaki, minta dapat anak hmm. kalau mimpi kembali ke masa lalu mimpi balik zaman dulu zaman masih kecil atau Balik ke zaman dulu tahun berapa gitu Pernah? Nggak. Kalau mimpi balik ke rumah tua Atau masuk ke rumah tua Rumah zaman dulu Rumahnya udah buruk Dalam hutan mungkin dalam di Dalam desa Masuk-masuk lagi Berarti tidak sering nah, Yang nah, dominan mimpi laki-laki ya. Berapa bersaudara? Anak yang berapa? Anak yang terakhir Yang di atas kakak abang? Yang di atas kakak dua, terus abang dua Yang paling tua tuh abang, abang, terus kakak kakak sama saya Abang-abang udah nikah semua? Abang yang satu sudah nikah Yang, yang pertama? Dulu. Yang kedua belum Yang kedua umur berapa? Umur 35 tahun Apakah pernah gagal menuju pernikahan? Belum, kakak yang dua yang kedua belum menikah karena dia, karena dia bilang dia takut buat menikah takut untuk menikah? kenapa? karena dia melihat kawan-kawan itu menderita gitu, menikah, menderita hmm. jadi takut mau nikah hmm. teman-temannya pada cerai jadi dia takut nikah berarti dia tidak biar dia tidak bercerai mendingan tidak usah nikah iya kan, iya. dia takut cerai kayak teman-temannya hmm. jadi supaya nggak cerai, udah nggak usah nikah iya. ya. simple ininya <laughs> <laughs> oke, okay, gini, maaf kalau dari sisi, sisi keluarga, ada yang jadi dukun? nggak eh, ada sekarang umurnya berapa? 29? Eh, berapa? Hah, 24? 24 kan? sekolah sampai? 3 apa? D3 apa D3 administrasi maaf dari zaman kuliah atau SMA atau SMP pernah enggak buka aura Ngikuti buka aura yang di internet atau diajak kawan Tak hmm. pernah ya enggak pernah ya hmm. eh kalau yang selain dari hmm. itu Misal, misalnya nih, misalnya, oh kita ini yuk sama Abah ini mandi biar mudah uh, dapat jodoh atau biar apa Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah. nggak pernah ya? Jadi hidupnya biasa-biasa aja biasa. ya? Maksudnya nggak pernah bersinggungan dengan hal-hal yang kayak gitu ya? Satu tahun yang lalu Eh, satu tahun sebelum nikah, berarti 2019 ya? 2019 2019 berarti masih kuliah ada riwayat bepergian misalnya ke pantai ingat gak kira-kira? Atau yang ke singkawang ke singkawang maaf, waktu itu apa? mandi-mandi gitu ke pantai mandi ke pantai. di, di air terjun. pulang dari situ ada kejadian apa? dia pusing kepala, ya. kepala. pulang dari mandi air terjun ya, pusing kepala. berat kan, jalan. jalan. capek ya? oke, sekarang apa yang dirasakan? takut. takut. kantongnya ada? Udah. siapkan, ada nah, nah. siapkan emang ayo nah, kita mulai <tuh> bismillah oh bentar maaf ada yang kelewatan apakah ada rasa benci dengan suami yang tanpa alasan sering benar benci dengan suami bentar-bentar marah hal-hal sepele marah <tuh> iya iya kayak gitu maaf ada ndak pikiran-pikiran bisa saja lah. lah iya kayak gitu uh -huh. oke okay. kalau lagi live, coba. Oh, pas lagi live aja sekarang sayang-sayangan Sekarang sayang nak ni? Sayang Sayang Okey ayo kita mulai Bismillah A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma <tis <glasses> salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama salaita ala ibrahim Wa ala alim rahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali imrahim Innaka hamid majid Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antas syafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antas syafi لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب لا شفاء شفاءك شفاء لا يغادر سقامة. بسم الله أركي من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudzik, min syarri kuli nafsin awainin 'ainin hasidin. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudzik, min syarri kuli nafsin awainin 'ainin hasidin. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dirasakan? Mau sendawa. Apalagi? Tolong pegang kantongnya Pegang, pegang sendiri Nanti saya minta bantu suaminya Berdebar-debar Takut Takut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 Apabila ada jin, laki-laki di badan ini yang mengikut dari air terjun, dari hutan, dari jalan, dari tempat manapun yang pernah disinggahi anak ini Kalau kamu ingin mencari pasangan silakan cari dari bangsa kamu sendiri Tidak boleh kepada manusia Silakan pergi, kalau kamu tinggal di badannya silahkan pergi Keluar dari badan ini, keluar demi taat kepada Allah, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa, keluar dari badan ini. Kalau kamu tinggal di rahimnya, di kemaluannya, menghalangi dia untuk hamil, keluar dari badan ini, demi taat kepada Allah, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa, tolong tepukkan pinggangnya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ilaiha Wa ja'ala bainakum wa Inna fi Ya, luar, tinggalkan badan ini min tepuk tengkoraknya tepuk tepuk. keluar yang tersangkut di leher keluar lewat mulut keluar lewat mulut Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'oon Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'oon A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa saf ti saf inna ilahakum hakum lawa haide rabu wal ardi ma daina huma warabul ma sharikof inna zaiya na sama aduniya bizina tilka wa kibba wa hifudam mil kulli shaitaanim na La yassamma'una ilal malai l'a'la wa yuqdhafuna min kulli janib Luhurau walahum azabu wasib Illa man khatifal khatfata faatba'ahu shihabum saqib Panas ya? Sakit. Apa yang sakit? Ya minum dulu Bismillah Iya, iya, tua yang ada di lambungnya sudah tua. Lewat mulut, tepuk tengkunya, tepuk susu bahan. Nada di biaya di himalaku, tuku li shei ilaihi turut Nyangkut ke rasanya, dorong lehernya gini, pakai tangan sendiri di belakang ke di depan Oh di belakang ada biasa meja Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajallitaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa rahmah Inna fi la ayatin yatafakkarun Waktu pernikahan ada masalah nak? Ada gangguan-gangguan Waktu acara, waktu akad, ada tak? Wamin ayati an khala kala kummin an fusi kum ilaiha wajal ala bainakum mawad da tau warahmah inna firdalikala ayati likau miya tafakarun wamin ayati an khala kala kummin an fusi kum azwa jalitas ilaiha. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ Beratlah. Ya, urut begini Keluar yang ada di tengku, Keluar lewat mulut. فَاسُبَحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Fasubahana biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un Ya, keluar, semuanya keluar, semuanya keluar Keluar yang ada di kepala, yang ada di belakang, yang ada di pundak, keluar lewat mulut Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha Waj'ala baynakum mawaddatan wa rahmah Inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun Kipas hanginnya diarahkan, kasihan panas Nah, haa ah, gitu perut bawahnya sakit enggak? enggak aku tuh enggak sakit kayak ada yang itu geser sedikit sini sikit enggak? Ah, ngadap sana miring, miring ngadap sana, ah, maaf bismillah Wa min ayatihi خَلَقَ لَكُم min أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُم mawaddatan وَرَحْمَةً إِنَّ Inna fi لَآيَاتٍ la ayatin liqawmi yatafakarun Ya, tinggalkan badan ini Sasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'in وَإِلَيْهِ ilaihi Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Klorat mulut, klorat mulut. Iya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajallitaskunu ilaiha. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي tau لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ kala ayadi lekau mei mutakan, fakruat war war muta kan muta kan muta mm. kan faso bahana ladidi yadihi malaku tukul leh mulut Kuar yang ada di kepala, yang ada di tengkuk, yang ada di pundak. Fasul bahana ladzi bi yadihi malaku tu kulli syai'in wa ilaihi yang tersangkut di leher. Tarajumit. min ayatihi an min anfusikum azwal llatiskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi <tik> keluar yang suka datang dalam mimpi keluar mulut keluar mulut yang membuat benci suami yang membuat benci suami yang membuat waswas -was keluar. Fasubahanaladibiyadhi, malakutukulisha'iyuwailehi turjion. Fasubahanaladibiyadhi, malakutukulisha'iyuwailehi turjion. Dorong dadanya ke mulut, pakai tangan. Dorong ke leher, terus ke mulut. Buar yang tersangkut di leher. Fasubahanal <Sukur live> ya, <Sukur> yang tersangkut di leher. Keluar lewat mulut. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. <g cheat> Apa? Ada darah? Makanan. Makanan ya. Masih <tuk> semua. Letakkan tangan di perut. Putar. Berkumpul di telapak tangan ini dengan izin Allah yang ada di rahim, yang ada di kemaluan, yang ada di lambung. Berkumpul di telapak tangan ini dengan izin Allah. Dorong, dorong ke dada rong ke dada ke leher keluarkan lewat mulut. Subhanalladzi biyadihi malaku tu kulli syai'in wa turja'un. Keluar. Keluar dari badan ini. Subhanalladzi biyadihi malaku tu kulli syai'in wa turja'un. Assalamualaikum. Iya, keluar. Wa min mulut, mulut keluar ya menahan, menahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum Wa ja'ala wa rahma fi dhalika mulut, Kuala mulut. Hmm. Kepalanya berat tak? di perutnya? pinggangnya Ya. Ya. Dorong ke atas. Niatkan biar dia keluar lewat mulut. Buah yang ada di rahim yang bersembunyi di rahim. bismillah Wa dannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi sa'atahum Allahu min haitsu lam yahtasibu. Baqada fa fi qulubihim ru'ba yukhribuna aidi almu'minin. Wadannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haytsu wa qadafa Ya, minum dulu. Minta kepada Allah minum ini, minum air ini ya. Berdoa dalam hati minta supaya Allah hancurkan kalau ada sarang jin di situ, di rahimnya atau di kemaluannya ya. ya minum Lagi-lagi minum, minum lagi. Oke. Okay. وَقَدْ وَأْدَنَهُم مَنَايَتُهُمْ حُسْنُهُمْ مِنَ اللَّهِ سَاءَتَهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْمُؤْمِنِينَ وعلى الله أنهم يعلمون أنهم يعلمون أنهم يعلمون أنهم يعلمون أنهم يعلمون أنهم يعلمون أنهم Fasubahana alladhi malakutu kulli wa turja'un malakutu kulli wa turja'un yang ada di tengku Yang ada di belakang kepala Keluar lewat mulut, keluar lewat mulut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 Masih sakit? Hilang? Alhamdulillah Lagi-lagi minum lagi Ya yang masih ada Sisa-sisa yang masih ada Keluar lewat mulut Keluar Urut belakangnya anak dorong. Biarlah ya, dia megang kantong. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Bentar, biar istirahat dulu, menarik nafas dulu, coba lihat saya, masih takut enggak? Masih? Masih takut enggak dengan saya? Masih? Ada berkurang? Takutnya ada berkurang? Sakit di perut bawahnya masih? di belakang di sini Wazanu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah atahum min yahtasibu wa wa Allah min yahtasibu Wa qadhafa fi qulubihim mu'minin dari badan ini War yang ada di punda Fasubahanan ladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'oon سبحان الذي بيديه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لوحيد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق Inna zayyanna samaa al dunya bizinatil kawakib Wa hifzaan min kulli shaytanin marib La yassamma'una ilal malai ala wa yukzafuna min kulli janib Duhuraan Bila man khatif khatifal khakfa ta faat ba aku woshi habun saqreba <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> luar, keluaran mulut, keluaran mulut, keluar yang tersangkut di leher, keluar yang tersangkut di leher, keluar, ya, keluaran mulut, keluaran mulut, ya, mentahan mentahan ya dorong, kalau nyangkut dorong lehernya, dorong ke mulut, dorong ke mulut. ringan? ringan? yakin? masih beranda? ada rasa beranda? tidak, tidak. masih takut anda lihat saya? tidak, tidak. biasa aja Alhamdulillah <laughs> saya tanya, jawab benar, -benar nih <laughs> perut bagian bawahnya masih sakit tidak? dadanya sesak tidak? Pundaknya berat tak? Karena ini kena enak ke? Karena ya, capek. Oh, <laughs> masih berat. sebelah mana? Oh tengah tengah situ. Ya. Coba kita cek. Bismillah. Fala ya. mata jalla rabbuhu lil jabil jadahu dakkahu wakar musa saipah. Apabila masih ada jin, silakan keluar. Keluar aja. Tak usah melawan, Keluar aja demi taat kepada Allah. Keluar lewat mulut. Subhanallah di dia dihi malakutukul syaiiwa ilaihi turjawn. Ya, keluar, keluar dan mulut keluar. Hmm. Dan Subhanallah di dia dihi malakutukul syaiiwa ilaihi turjawn. Dorong, dorong ke mulut, dorong ke mulut. Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Bismillah Warlawat mulud Warlawat war, mulud Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un keluar yang masih ada di badan ini keluaran mulut keluaran mulut keluaran mulut semuanya keluar semuanya keluar semuanya keluar subhanallah di bidadhi malaku tuh kulishai wa ilaihi turjaun dorong lehernya dorong ke mulut dorong ke mulut keluar yang tersangkut di leher keluaran mulut iya yeah, keluar alhamdulillah Kuar semuanya keluar yang ada di dada yang masih tertahan di dada naik ke mulut yang tertahan di leher di tenggorokan biyadihi kulli wa Wasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'um Habis? Alhamdulillah Ini lebih nyaman dari yang tadi? Uh. Alhamdulillah Dan nak, nak sakit sama sekali? Alhamdulillah Nah. ini tanda bahwa di badannya ada jin selama ini, kalau kayak gini ada rasaan sesuatu enggak waktu saya baca Rukyah ada rasa sesuatu enggak dia ada rasa sesuatu, dia ada rasa sesuatu. takut sih Entah. takut istrinya kenapa-kenapa maksudnya kayak tadi itu tiba-tiba jadi berat tadi sebelum Rukyah enggak ada rasa itu kan cuman setelah saya bacakan Rukyah cuman takut ya kan, takut. ngeliat saya takut nah memang wajar sih, kalau orang mau di itu dia ada rasa apa, kayak takut kayak kita mau ke dokter gigi itu kan rasanya takut dia mau diapakan nih, gitu kan sakit gak nih gitu tapi kalau ada jin di badan, takutnya itu berlebihan takut benar, kayak orang ketemu musuh gitu, takut, berdebar-debar iya tadi. berdebar sekali kan? Hmm. terus ketika dibacakan Rukyya, awalnya kan biasa-biasa aja ketika dibacakan jadi berat misalnya di kepala atau di pundak itu tanda ada jin di badan kita dibacakan rukyah apa perut bagian bawah nih tiba-tiba sakit kayak kayak terikat kayak kayak apa kenceng gitu kayak ada yang mutar kayak ada yang mutar gitu kan itu tanda ada jin pertanyaannya adalah dia ini siapa kan ya. jinnya ini siapa dari mana kenapa dia bisa ada di badan normalnya kan di badan kita tidak ada jinnya ya. apa pula sekarang ada jin kalau dibacakan rukia terus berat di sini rasanya muter-muter kayak kayak apa kayak mulus gitu kan mungkin di situ tempatnya kalau dibacakan rukia kepala bagian belakang rasa berat Mungkin di situ tempatnya. Nah itu. Kenapa pula dia ada di situ? Itu pertanyaannya. Kok dia bisa ada di situ? Ya. Saya nyebutnya itu sarang, bersarang. Oh. Kok dia bersarang ya. di situ? Gitu. Makanya tadi saya bilang kan kita berdoa minta kepada Allah, kok memang ada sarangnya di rahim. Semoga melalui minum air roh ini dihancur. Ya. Kalau dari ceritanya, kalau dari ceritanya. Tapi ini asumsi jadinya, asumsi itu artinya kan kita asumsi asumsi itu beda dengan spekulasi Kalau spekulasi itu kita memperkirakan sesuatu tanpa dasar, spekulatif gitu Kalau asumsi itu kita punya dasar, misalnya kita punya teori atau kita punya pengalaman Sehingga situasi kayak gini ini menimbulkan asumsi bahwa ini kesimpulannya gitu dulu di tahun 2017 apa 18 gitulah saya lupa pastinya saya pernah merujuk pasien di Jungkat, perempuan umur 19 kalau tidak salah dia tiga bulan ini ada perubahan uh, per uh, perubahan sikis perubahan ya emosi perubahan Perilakunya juga termasuk itulah Tiga bulan ini Tidak mau keluar kamar Kemudian bersikap buruk dengan Kedua orang tuanya Kemudian Tidak mau sholat Bingunglah orang tuanya ini ngapa pula anak ini tiba-tiba berubah Itu dimulai Setelah dia pulang dari Singkawang Setelah dia pulang dari Singkawang Kata bapaknya Pulang dari Singkawang ikut ini ikut sekolahnya kan SMA tuh kelulusan lah tuh ya, 19 tahun lulus SMA kan pas pas umur-umur mau masuk kuliah lah tuh kan yeah. 18-19 tuh kan pulang dari kegiatan di Singkawang di pasir panjang, di pantai tuh dia jadi kayak gini ditanya tuh bahan ini ini ndak, ndak bisa menjelaskan dan malah susah mau komunikasi dengan dia sekarang nih di kamar terus Nggak tahu lah apa yang dibuatnya di kamar tuh, Apakah bareng baring apakah nonton, apakah apa gitu kan Akhirnya minta Rukia Di Rukia dengan saya di Puskesmas Waktu itu kan saya masih kerja di Puskesmas Sore-sore itu di Rukia Waktu di Rukia Kesurupan orang tuh, Lalu saya tanya, kamu siapa? Dia nggak mau jawab Dia cuma bilang gini Aku suka sama dia Aku suka sama dia Pertama saya pikir gini Oh ada, ada dukun kali ini yang ngirim dia sihir Gini, ada orang suka sama anak ini Cuman mungkin anak ini tidak mau Jadi dia pergi ke dukun Akhirnya disihirlah Supaya dia mau sama laki-laki itu Itu yang saya pikirkan pertama Ternyata bukan Dia bilang aku suka sama dia kamu suka itu, kamu disuruh, kamu ada di badannya disuruh, atau kamu masuk sendiri. Aku masuk sendiri, katanya. Emangnya kamu dari mana? Saya bilang, "Aku dari Batu." Batu, saya tidak tahu cerita dia ke fase panjang nih. Tidak tahu, saya dari Batu. Dari Batu, terus suka tuh gimana caranya gitu kan? Batu di mana? Saya bilang di pantai katanya lalu saya cross check lah saya tanya orang tuanya kan ada yang tuh ngeliat Rukia tuh saya tanya dia habis ada pergi ke pantai kan apa nih ada dok katanya dia ke Singkawang waktu itu ke pasir panjang nah lalu saya tanya kamu dari sana iya katanya aku lihat dia katanya dia mandi di pantai di pantai mandi di pantai ramai-ramai kalau pakai bikini sih saya rasa ndak mandi di, di pasir panjang pakai bikini saya rasa ndak ndak ada orang mau ke situ pakai bikini ya mungkin pasti pakai baju kan baju kaos baju, pakai celana kan ya artinya kan terbuka ndak pakai jilbab kan terbuka aurat ini kata jinnya ya wallahu aalam benar ndak perkataan jinnya saya membayangkan gini, ini pasir panjang, ya kan? Pantainya kan ada memang batu-batu, tuh agak ke sininya kan, ada batu-batu. Mungkin lazim tuh mantau, eh ini ada anak manusia nih perempuan kan, uh, akhirnya dia ngikut gitu. Yeah. Setelah diikuti tuh jadi tadi tuh marah-marah dengan orang tua benci, ndak mau sholat, ndak mau ketemu orang, menyendiri di kamar, ndak tahulah selama tiga bulan dia kayak gitu tuh eh bukan tiga bulan sebulan sebulan tiga bulan lama bener dah udah kenapa-kenapa dah kali dia kan di kamar terus sebulan mungkin lah mungkin kalau tidur didatangi sama jinnya kalau jin itu suka dengan kita ini kalau kalau dia kalau kemauan dia sendiri ya bukan disuruh dukun soalnya biasanya tuh kalau orang di Rukiya tuh tuh jinnya bilang aku suka sama dia biasanya itu nipu misalnya nipu nipu misalnya dia itu jin leluhur jin leluhur dari kakeknya misalnya kakeknya dukun maka tadi saya tanya tuh yeah. sisi sisilanya ada yang jadi dukun enggak? pas kakeknya udah meninggal si kodamnya ini kan masih hidup nih jinnya yeah. nih turun, temurun sampailah lah ke anaknya, cucunya pas yang diikut nih cucu yang perempuan misalnya diikutnya dari kecil misalnya yang ngikut sampai besar dah tinggal di badannya yeah. diusir gak mau Bilangnya cinta. Aku dah melekat di badannya, sudah menyatu dengan otaknya, dengan jantungnya. Kalau kau usir aku, kalau aku lepas dari badannya, dia akan mati, katanya. Itu cuma nipu. Saya bilang, nah, coba keluarlah, saya bilang. Saya pengen nengok. Mati tidak dia, saya bilang. Makhluk ini jangan aku tidak mau pergi, kau ya, balik lagi. Intinya dia tidak mau pergi. Itu jin leluhur. Kemungkinan kedua. Yang kiriman dukun Yang skenario ceritanya kayak tadi itu Ada orang mau sama perempuan ini dia tidak mau Akhirnya pergi dukun Nah Yang ketiga karena keinginannya sendiri Biasanya itu terjadi Itu menimpa pada orang yang Biasanya perempuan Walaupun laki-laki juga ada Tapi kebanyakan itu perempuan Biasanya pada perempuan yang Kurang menjaga uh, Hijab Maksudnya Eh, kak, perempuan tuh kalau keluar kan dia harus pakai hijab tuh nah, kalau dia keluar dia tidak pakai hijab atau kalau dia di dalam rumah misalnya jinnya tuh ada di rumahnya atau ada di sekitar rumahnya misalnya misalnya ini kamar nih di sebelahnya ada pohon nangka misalnya misalnya ya eh ternyata ada jin laki-laki di situ pas pula tuh jendela nih samping pohon nangka Ya, kita kan dalam rumah sendiri, dalam kamar lagi kan? Iya. Habis mandi ya udahlah, buka baju, buka handuk, mau pakai baju lama, masih tidak pakai busana. Diliatlah sama jin tuh. Ih, senang ya. Hmm. Makanya kan Nabi ajarkan kalau mau buka pakaian, entah mau mandi, entah mau buang air, kita harus membaca bismillah. Karena kata Nabi, siapa yang membuka pakaian kemudian membaca bismillah, maka setan tidak bisa melihat auratnya. Jadi pembatas antara mata jin, mata setan, setan tuh dari kalangan jin maksudnya, ya, dengan aurat itu adalah Bismillah. Dia baca Bismillah. Makanya suruh baca Bismillah. Ya itu kemungkinan kemungkinannya ya, wallahu alam. Kalau tadi kan ada cerita pernah pergi ke air terjun mandi, mandi telanjang sih enggak lah, kan? Tidak mandi telanjang kan disitu Pakai baju kan paling pakai baju Mandi-mandi air -mandi, terjun gitu kan Iyalah hmm. dilihatnya Namanya tempat kayak gitu Air terjun, hutan kan hmm. Ya Allah saya, saya pikir itu e, Mungkin kasus itu Makanya dia datang Dalam mimpi Yang ular, yang laki-laki itu jin Dia kalau mau mengganggu kita dalam mimpi Dia akan masuk mengambil suatu wujud misalnya ya maaf mohon maaf kalau dia mau melakukan hubungan seksual dengan kita dia akan masuk ke dalam mimpi mengambil wujud laki-laki yang dikenal misalnya teman misalnya suami sendiri misalnya bapak misalnya abang misalnya adik, misalnya paman Makanya, biasa pasien bilang ini Saya itu mimpi berhubungan dengan bapak saya katanya Berapa kali dah Terus berhubungan dengan anak saya sendiri katanya Itu jinnya itu Waktu dia masuk dalam mimpi, dia mengambil wujud laki-laki yang dikenal Supaya dalam mimpi itu Si perempuannya ini Merasa nyaman, merasa aman Ini kan orang yang saya kenal, oh ini kan suami saya dalam mimpi ni, suami ini ngajak berhubungan Dalam mimpi bap ketemu bapak misalnya. Eh, lama-lama ngajak berhubungan Akhirnya berhubungan Awalnya memang tak takut Tapi jadi aneh, oh, kenapa dengan bapak sendiri Dengan abang sendiri nah. Atau dalam wujud laki-laki yang tidak kita kenal Wah, ganteng misalnya Selebriti uh, atau pemain bola Misalnya, atau idola-idola kita lah Bisa juga mereka datang dalam wujud laki-laki yang yang jelek, yang rambutnya keribu, buncit, kayak mau memperkosa. Ada juga yang seperti itu. Ya, ular itu sama, itu jin. Waktu dia mau nyerang kita dalam mimpi itu, dia ngambil wujud binatang. Nah, kalau sering, kalau mimpi di batuk ular, mimpi diserang ular, mimpi dibelit ular atau mimpi dikejar ular, mimpi melihat ular banyak. Ketahuilah bahwa itu tanda bahwa ada jin yang mengganggu kita waktu kita tidur. Dia masuk dalam mimpi itu untuk mau menyakiti kita. Kalau kita baca misalnya ayat kursi sebelum tidur Mungkin kita bermimpi buruk, kita melihat ular besar, tapi pas dia mau matuk, kita tuh tidak ja jadi atau tidak kena, atau misalnya kita bisa mukul dia. Mm. Jadi tidak kena gitu, tidak sampai digigit, tidak sampai dililit. Itu bukan mau dapat jodoh. Ya yeah. orang Melayu biasa bilang gitu kan? Yeah. Kami itu sering mimpi dikejar ular katanya. Oh kau, entah lagi dapat jodoh nih nak dilamar ya padahal itu tanda gangguan jin ya Wallahu a'lam. Ini nak bawa Alhamdulillah Tak apa, tak apa, apa Dan Rukiah tak apa, apa? Tadi Tadi ada di Ada ngikutin Instagram saya tak? Oh, no. Ada YouTube juga. Ada ndak lihat postingan saya yang pasien lagi foto terus di kacanya ada penampakan pocong. Nah tadi siang saya rukia di rumahnya. Nda. Dia tuh ada gangguan di rumahnya. Dia kan punya usaha tuh rumahnya tuh online usaha pakaian itu. sebulan yang lalu dia minta saya Rukia di rumahnya karena ada gangguan-gangguan sering ada penampakan, ada suara-suara uh, ada bau-bau aneh bau kemenyan, bau-bau gitulah, banyak gangguannya di Rukia satu bulan kemudian katanya setelah Rukia itu enak rumah itu sudah tidak pengap lagi sudah tidak suram lagi rasanya gangguan-gangguan sudah tidak ada kata dia ya, tak seminggu belakangan ini ada gangguan lagi. Ada suara karyawannya diganggu sama itu terakhir dia lagi foto apa review baju kan, kan mau dijual kan. Dia lagi foto ini kan cermin, dia foto itu sebelum eh setelah di, setelah diposting, ada yang ngasih tahu dia, "Kak," katanya, "Kayaknya ada yang aneh di foto ini." Dia awalnya enggak enggak enggak tahu. Ha? Pas udah dilingkari gitu sama kawatnya, itu, dikasihnya. Katanya, bu, ditunjukkannya. Oh ya catur. oh iya, iya, iya. Ternyata ada ini, ternyata ada penampakan wujudnya. Itu dia, tidak jelas gitu. Transparan, cuman itulah, kayak bulat, agak gelap. Ini putih, terus ada badan, tapi dia transparan. <luluh> Saya ngeliatnya tuh malah awalnya kayak orang kayak perempuan pakai muka gini, kan ya, cuman ke bulan gini terus ada mukanya tapi putih itu. Iya iya. Ya udah kalau gitu cukup ini sesi rukyatnya. Semoga benar-benar sudah hilang Ini sering amalkan dzikir pagi petang kah? Oh, baru kok Oh baru-baru ini? Ya udah Alhamdulillah Ya ada hikmahnya kan? Kena gangguan nih ya jadi Rajin ibadah, rajin berzikir Amalkan ya tuh dzikir pagi petang untuk perlindungan? Iya mudah tidak ada gangguan lagi? Amin ya Oh iya Di antara efeknya memang Biasanya itu mengganggu kehamilan dihalangi biasanya tuh pasien-pasien yang punya keluhan kayak gini nih ya mudah-mudahan lah setelah ini Rukiah itu kan pengobatan pengobatan tuh kalau kita sakit nah kalau kita sakit kalau ada gangguan lagi ya kita rukiah lagi setelah rukiah kita berhusnuzon nih kepada Allah nih ini insya Allah udah sembuh nih, ya kan? Gitu ya, dilihat dari badan rasanya udah tidak sakit, pikiran udah tenang, kan? Sama nanti lihat aja beberapa malam ke depan, masih ada maybe buruk. Nah, kalau udah tidak ada kan, berarti udah sembuh. Anggaplah kayak gitu. Kalau tiba-tiba nanti suatu hari nanti, misalnya ya, sebulan kemudian, dua bulan, tiga bulan atau berapapun waktunya, ada keluhan lagi, berarti kan kena ganggu lagi. Ya, udah di Rukia. Nah, pasca Rukia ini, amalkanlah kayak dikit pagi Petang, banyak, -banyak membaca Al-Quran, ibadah beda sunnah lainnya. Nah itu untuk membentengi diri kita. Itu aja sih pesannya. Semoga Allah berkahi keluarganya ya. Oke, cukup alhamdulillah. Ini, Mama, ini tadi kakak, kakak ipar. Oke yeah, cukup, saya matikan dulu kameranya